Happy banget karena hari ini ikutan City Riding Bareng sama new Honda Vario 160 Nah ini motornya desainnya super sporty banget Nyaman dipakai di jalanan dan yang pasti tarikannya super responsif Vario 160 everyday go bigger, breeder and broader Vario 160